Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera untuk kita semua Kembali lagi bersama saya, Nisrina Di channel kesayangan kita, Redaksi PMI Oke, pada kesempatan kali ini Saya bersama dengan Mas Fahrul Rozi Mas Fahrul Rozi ini merupakan salah satu pegiat Di Komunikasi Organisasi pekerja Migran Indonesia Atau KOMI KOMI sendiri merupakan komunitas pekerja migran yang ada di Johor, Bahru, Malaysia Nah, pada kesempatan kali ini saya mau berbincang dengan Mas Fahrur Ozi atau biasa disebut Mas Fahrur atau Mas Ozi mengenai uh, tes PCR uh, untuk pekerja migran yang akan pulang ke Indonesia Yang pertama nih Mas Fahrur, sehat? Alhamdulillah sehat okay. Gimana Alhamdulillah sehat juga Nah saya mau tahu ini Mas uh, Fahrur mengenai tes PCR di sana Apakah di sana tuh ada perbedaan antara tes PCR dengan tes antigen Sebagaimana di Indonesia kan Kalau di Indonesia tuh antigen dengan PCR itu kan berbeda tuh Di sana apakah kemudian sama Ataukah beda Ataukah PCR jadi satu-satunya syarat untuk pulang ke Indonesia gitu Baik, untuk tes COVID itu memang sama sih sebetulnya antigen atau rapid test antigen, kemudian PCR. Nah, dalam konteks ini, untuk proses pulang ini memang diwajibkan untuk membuat PCR test karena ya, kita tahu sendiri tingkat akurasinya untuk PCR test ini lebih unggul 80 sampai 90 untuk mendeteksi virus COVID. Jadi, untuk proses pulang. Memang hanya PCR test yang dibenarkan hmm. Oke, okay. nah untuk PCR test sendiri ini bisa dilakukan gimana nih, Mas Wardor? Kalau untuk di Johor Baru, jadi biar teman-teman pekerja migran tahu nih, Gimana nih kalau mau PCR test di sana? Apakah di semua okay. klinik bisa atau gimana? Sekarang sudah banyak, sih. sekarang makin lama. Uh, apa namanya, pandemi pun sudah ulang tahun yang kedua, kayak yang kesatu ya kayaknya jadi makin banyak klinik yang menyediakan untuk PCR tes, bahkan sekarang di pelabuhan pun sudah ada menyediakan PCR tes untuk uh, kemudahan teman-teman uh, BMI yang akan pulang gitu, Tapi banyak kan di klinik, di Johor Bahru sudah menyediakan hmm. Berapa lama itu Mas kalau kita pekerja migran yang mau melakukan PCR tes? Apakah cepat okay. waktunya atau memang antri lama seperti itu? Untuk PCR test sekarang ini memang harus booking dulu kecuali yang di pelabuhan. Contohnya pelabuhan Pasir Gudang itu syaratnya sedikit berbeda. Cukup mendapatkan uh, tiket yang tiket keperangkatan feri itu sudah bisa membuat PCR test. Tapi untuk kebanyakan klinik yang lainnya. Ini mm -hmm. harus mem satu hari sebelum dia Whatsapp mm -hmm. Kemudian kirim dokumennya dan hari kedua bisa datang mm. Untuk hasilnya berapa lama Mas? PCR test 24 jam Jadi mm -hmm. kalau hari ini kita buat, pagi ini kita buat, besok pagi kita ambil Dan terus untuk proses rekalibrasi ataupun proses pulang mm -hmm. Tapi apakah kemudian ada yang uh, cepat gitu? Misalnya sekarang tes, nanti siang atau nanti sore gitu langsung jadi? Karena di Indonesia itu sudah ada yang seperti itu. Ada sih, di sini pun ada tapi bukan bukan banyak. Uh, uh, ada yang menyediakan 7 jam sudah siap. Tapi kalau di Indonesia ada yang empat jam kayaknya yeah. siang tes. Yeah, tapi yeah. kalau di Malaysia nih sampai saat ini belum belum dapat atau belum bisa menyelesaikan dalam 4 jam. Minimal 7 jam ya di sini. Hmm, oke. Okay. Untuk biayanya berapa, Mas? Antara PCR tas yang okay. yang 24 jam jadi kemudian yang berapa? 7 jam kayak gitu. Jadi apakah apa perbedaan biaya gitu atau antara klinik A dengan klinik B dan C itu ada perbedaan biaya juga? Kalau di sini golongan biayanya tergantung kebijakan klinik. Meskipun dia jadi atau siap result dalam 7 jam dengan yang 24 jam, harganya tetap sama, tidak ada uh, harga spesial begitu. ini hanya kebijakan klinik atau penyediaan covid test. Hmm. Ya, ya, ya, Nah, ketika nanti itu pulang ke Indonesia, pekerja migran kan mau PCR nih, tapi dalam rangka digunakan untuk Ulang kembali ke Indonesia Apakah nanti ketika setibanya di Indonesia Adakah e, tes ulang oleh pemerintah kita Diharuskan untuk tes ulang atau cukup dengan tes yang dari Malaysia saja? Oke, e, SOP yang berlaku saat ini Di Malaysia memang e, diharuskan mempunyai hasil PCR negatif kurang dari tiga hari waktu keberangkatan jadi jadi gitu dan untuk di Indonesia di karantina sekarang ini SOP yang diterapkan adalah hari pertama setiba di Indonesia ini di PCR test kemudian nanti hari ke-6 atau hari ke-7 atau hari ke-5 gitu tergantung kebijakan dari karantinanya tempat kita sampai itu dilakukan lagi PCR test, jadi PCR test hmm. kedua Jadi totalnya, setiap warga negara Indonesia yang pulang ke Indonesia itu melakukan tiga kali screening PCR test hmm. Oke okay. Oke, okay, terima kasih Mas Fahrur Mungkin ada informasi tambahan Sama. lagi mengenai PCR test ini yang belum saya tanyakan ke Mas Fahrur sendiri Oke, okay, PCR test karena sekarang ini program rekalibrasi masih jalan jadi untuk ujian tes khusus yang peserta rekalibrasi ini agak sedikit cermat, harus kita cermati, harus kita rencanakan dulu, karena durasi waktu tidak bisa diperpanjang untuk warga negara Indonesia yang akan keluar ini kurang dari tiga hari. Nah, sedangkan program rekalibrasi prosedurnya yang di Jokber baru sekarang ini di dua pelabuhan ini eh, satu hari sebelum keberangkatan harus membuat atau harus Melakukan uh, proses rekalibrasi Atau melayar kompor Nah mm -hmm. PCR test di situ Perlu kecermatan untuk Menghitungnya Jadi contohnya Kalau uh, tiga, tanggal 3 kita balik Atau tiket tanggal 3 mm -hmm. Otomatis tanggal satu harus membuat PCR test mm -hmm. Kemudian 1 pagi ya Tanggal satu pagi membuat PCR test Kemudian tanggal 2 pagi Hasilnya kita lihat, kalau negatif kita langsung proses rekalibrasi atau membayar kompon Setelah hmm. itu, tanggal tiga itu adalah tanggal keberangkatan, jadi di situ. Jadi waktunya harus tepat untuk peserta rekalibrasi Nah kalau hmm. untuk proses pulang, ini masih panjang waktunya Kita ada waktu dua hari hmm. Contohnya kalau kita tiket tanggal tiga, jadi kita bisa tanggal satu buat Tanggal dua kita rest untuk proses Memang tidak ada proses apa-apa. Kemudian tanggal 3, e, jadwal keberangkatan. Hmm. Gitu. Oke. Okay. Berarti memang ada perbedaan waktu ya antara yang rekalibrasi dengan yang e, pulang biasa gitu untuk per waktu Betul. perkiraan PCR-nya dan kepulangan gitu ya. Betul. Untuk rekalibrasi memang harus cermat, harus merencanakan dulu kapan kita berangkat dan kapan harus membuat PCR test karena di situ ada tiga tahapan yang pertama kita membuat PCR test kemudian hari kedua proses membayar kompon yang hari ketiga ketiga itulah hari keberangkatan Oke terima kasih Mas Fahrur telah bergabung pada uh, hari ini untuk memberikan informasi mengenai PCR test di Malaysia bagi pekerja migran Indonesia yang akan pulang ke Indonesia. Sampai jumpa, Mas Fahrur Salam sehat selalu. Sampai jumpa. Salam okay. sehat. Assalamualaikum.